Akhirnya terungkap, suasana mengerikan sebelum Brigadir dihabisi, disuruh jongkok di jambal. Eh, dari awal sebenarnya kami sebagai apa? pengacara dari Baradae sudah melempar sinyal-sinyal. Kemudian pada saat di TKP, mereka ini berempat sudah sudah dari dalam. Driki disuruh panggil, panggil Joshua gitu. Masuk di TKP ya disuruh ini, suruh jongkok lagi gitu, istilahnya Bang gitu. Dia eksekusi ketika jongkok itu. Iya, katanya di apa dulu rambutnya gitu sama dalam arti dijambak gitu. Iya. Lalu diperintah sih ini baradae untuk nembak. woi tembak, tembak, tembak gitu. Kejadian ini membuat kita berpikir jangan-jangan sering sekali ada TKP-TKP yang dikarang-karang. Jangan-jangan begitu banyak penghilangan bukti. The obstructions of justice yang dilakukan yang tidak pernah ketahuan. Sekali ini ketahuan. Kalau ini diteruskan bukan main-main Bang Karni. We are leading to the failed state. Ada dua yang sudah kelihatan sekarang. Satu, ketidakmampuan untuk melindungi yang lemah untuk mendapatkan keadilan. Kedua, hilangnya kepercayaan pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ini diteruskan, kita ini menjadi negara yang gagal. Ada tiga kasus besar yang harus kita ungkap dan kita harus bersama-sama. Tidak bisa kita biarkan polisi ini sendiri, apalagi kalau kita biarkan Kapolri ini sendiri bersama dengan Menko Polukam dan Presiden kita, karena taruhannya ini negara. Kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat masih terus diusut pihak berwajib. Ferdi Sambu telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Motif masih terus dipertanyakan publik hingga saat ini. Diketahui, kini Mabes Polri telah menyerahkan ke pengadilan soal motif kasus Ferdi Sambu. Terbaru, ada pengakuan baru dari pengacara Barada Eliezer M. Burhanuddin di acara Indonesia Lawyer Club. Seperti yang dikutip dari TV One News pada Sabtu 13 Agustus. Burhanuddin menjelaskan, pada tanggal 8 Juli 2022, tepat hari kematian Brigadir J terjadi suasana mengerikan, kata Berhadin hasil wawancaranya dengan Barada E yang sudah ditetapkan tersangka. Brigadir Yosua dipanggil masuk ke dalam rumah ketika itu Brigadir tengah berada di teras rumah. Brigadirki mendapatkan tugas dari Verdi Sambo untuk memanggil Brigadir Yosua. Ketika masuk ke dalam rumah, Verdi Sambo langsung menyuruh Brigadir Yosua untuk jongkok serta dijambak. Di TKP sudah ada Brigadirki, Barada E dan juga Verdi Sambo. Namun posisi Putri Chandrawati berada di kamar tidak di lokasi eksekusi. Selanjutnya saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, Berhadin mengatakan. Sebelum dieksekusi rambut Brigadir J sempat dipegang lalu Barada E diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Kemudian ketika ditanya siapa yang memegang rambut Brigadir J, Bharonuddin mengatakan Ferdi Sambola yang memegang rambut Brigadir Yosua dengan pengertian rambut Brigadir J dijambak. Namun dia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Barada E. Selanjutnya disinggung tentang Barada E mengetahui motif perintah penembakan itu Barada E belum buka suara. Monton Koasalkum Barada Richard Elizar Deolipa Yubara mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Juli yang menjadi pemicu terjadi pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut pengakuan Barada E, Deolipa menceritakan pada tanggal 6 Juli Fedy Sambu bersama istri dan ajudan merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 sampai pukul 1. Mereka menikmati acara dengan santai namun kabar yang berembus usai acara itu Fedy Sambu dan istrinya Putri Candrawati sudah bertengkar, tapi tidak tahu masalah apa yang tengah diributkan. Lalu pada 7 Juli, Sekitar pukul 1, berada Richard, dan juga Brigadir Yosua turun ke bawah untuk istirahat. Tidak terjadi apa-apa di tanggal itu, acara berjalan lancar. Lalu pada tanggal 7 pagi, sekitar pukul 8, Ferdi Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani aktivitas bekerja. Namun Richard, Yosua, Brigadir Putri masih berada di Magelang. Selain itu ada Susi, seorang pekerja rumah tangga, kuat, sopir pribadi, dan juga seorang anak Ferdi Sambo dan Putri. Pada hari itu, Brigadir Yosua dan Barada E, Mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke sekolah taruna Magelang, mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak komandannya itu. Tak berselang lama, usai tugas mengantar makanan dan masih berada di luar rumah, Baradae mendapatkan telepon dari Putri. Putri menelpon Baradae dengan menangis, Putri menanyakan keberadaan Bripka Riki, sontak. Baradae menyerahkan ponsel itu kepada Bripka Riki. Dimana pusat kejadian membuat Sambo marah ketika di Magelang, di Magelang itu Riki dan Richard diperintahkan antar makanan anak Sambo di taruna Nusantara sekitar jam 6 sore. Di telepon Putri, Richard itu Riki di mana. Tolong kemari sembari menangis. Richard memberikan handphone kepada Ricky lalu mereka buru-buru pulang. Putri yang menelpon dengan menangis membuat Barada E bingung. Namun berdasarkan pengakuan Barada E, ia tidak tahu apa isi pembicaraan Ricky dengan Putri. Ketika sampai di rumah, Brigke Ricky dan Barada E bertemu dengan Kuat, sopir pribadi. Mereka ingin naik ke atas untuk melihat kondisi Putri namun dilarang oleh Kuat. Sampai di rumah, Ricky dan Richard naik ke atas tapi ada Kuat. Deolipa mengatakan ketika sampai di rumah, Yosua sudah berada di bawah. Ketika langsung bertemu dengan Bribka Riki dan Barada E yang baru tiba karena dilarang mereka turun ke bawah. Akhirnya Richard turun ketika ditanya interview dia kepada Richard, dia tidak tahu dan dia langsung turun. Kata Dio, saat Putri menangis hanya ada Susi, Kuat, dan yosua Menurutnya ada sesuatu yang terjadi membuat Putri menangis di saat Bribka Riki dan juga Barada E pergi ke Tarunan Nusantara. Tepat pada tanggal 8 Juli, rombongan Putri Candrawati, Bribka RR, Barada E, Kuat, dan anak sambo dan brigadir J berangkat dari Manggelang ke Jakarta. Namun, tidak seperti biasanya, berikat RR sebagai pangkat tertinggi, daripada semua ajudan keluarga Ferdi Sambung menyuruh 3DJ ikut satu mobil dengannya, sementara berada E, Putri Candrawati, KM, dan staf lainnya dalam satu mobil. Di salah satu rest area jalan tol rombongan sempat berhenti, kemudian rombongan lanjut berangkat ke Jakarta pada sore hari. Rombongan tiba di rumah pribadi dan di sana sudah ada Irjen Ferdi Sambung. Kemudian, setelah tes PCR, mereka pergi ke rumah dinas. Duren Tiga kemudian tak berselang lama, Putri hanya ditemani dua stafnya pulang kembali ke Bali dengan pakaian berbeda. Kemana Ferdi Sambo Brigadir J Barada RR Brief KRR dan KM? Apakah masih di rumah dinas Duren 3 atau ikut berangkat ke markas Paminal di Propam Polri? Karena sejumlah mobil dinas Divisi Propam tampak meluncur ke rumah dinas Duren 3. Setelah pembunuhan Brigadir J, Barada E diduga ditawarkan Ferdi Sambo dan istrinya uang 1 miliar berbentuk dolar, sedangkan Brigadir RR dan KM masing-masing 500 juta, namun hingga saat ini uang itu tak terrealisasi diberikan. Motivasi Kamarudin, pada saat yang sama, pengacara keluarga brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sudah bertengkar dari Magelang. Sehari mereka pulang, FS sudah pulang ketika rombongan Putri sampai di Jakarta, FS sudah di rumah tak lama, sudah menjadi jenazah. Jenazahnya pun sudah ditemukan dugaan penyiksaan. Kamarudin juga mengatakan keterangan Ferdi Sambo sebagai tersangka utama pembunuhan berencana tak bisa dipercaya lagi. Sebelumnya, dilansir dari Tribun News, Kamarudin Cimanjuntak mengungkit dugaan motif bahwa kliennya sebenarnya dibunuh gara-gara membocorkan rahasia Irjen Fadli kepada, kepada istri sang janda, yakni Dugaan ini disuarakan oleh Kamarudin dalam hot room di YouTube Metro TV News. Kamarudin menjelaskan, brigadir DJ diketahui membocorkan rahasia dari Irjen Fadli saat ditanyai oleh PC. Kamarudin menjelaskan, pertengkaran sempat terjadi antara PC dan Irjen Fredi Sampo seusai Brigadir J membocorkan rahasia atasannya itu. Barulah setelah pertengkaran terjadi, Brigadir J menerima ancaman pembunuhan dari ajudan sang jenderal. Akibatnya, ada lagi ancaman kepada Brigadir J, tapi para ajudan gara-gara ini ibu menjadi sakit, kata Komarudin.